Oh mantap kali dapat jurus baru pasti Gila seribu Blade Pila viral oh punya jurus baru Cek langsung yang lain Oke okay, selamat datang buat teman-teman di channel Dimas Sensei dan sekarang kita lanjut lagi mana kemia part ke-8 ya. Seperti yang kemarin okay. jadi di sini saya mau di hari libur ini ngumpulin dulu uang-uang dulu ya karena di sini kita masih miskin. Oke, okay, kita cek dulu ini audionya kegedean. Oke, okay, jangan dulu. Ini mungkin Jazz juga ada. Oh iya. Oke, okay, nanti dulu ya. Untuk ceritanya. Jadi kita cek dulu ini harganya satu-satu dan mana yang paling gampang. Dan di sini ada dari Jazz ya. Ini kali, pakai ini. Bukan. Bukan. Ini kenapa ada lambang jazz? Maksudnya apa? Nggak tahu. Coba aja ya. Pakai huffins bulldog sama ini. Ini maksudnya gimana? Ya, kita cek aja pakai jazz. Dan ternyata kualitasnya jadi jelek banget. Maksudnya ini apa sih? Dan kualitasnya sangat rendah ya. Jadi kalau Just bikinnya kayak ngasal gitu. Oke jadi di sini ada percakapannya kalau misalkan kita pakai support card yang lambangnya Jazz. Oh kita dapat resep baru. Coba kita lihat tadi resep apa? Silver trade Apa ini Silver Thread? Oh, kita belum ini ya. Belum dapat bahan-bahannya juga. Di sini kita cek-cek dulu aja mana yang paling mahal. Jangan sampai ada yang nol. Oke okay deh. Sekarang kita ke Atanol dulu. Atanor. Hari libur. Hari libur. Hari libur. Kita lihat dulu di Atanor. Atanor. Kalau yang vein itu gampang ga sih ininya? Oh, cuman harus pakai Legend Steel. Sama ini ya agak mahal juga. Kita pakai darat aja deh. Udah ada yang aja. Oh, ini udah bisa dibikin, man mantap kita bikin deh oh mantap sekali uh ini ada ice storm sama healing mungkin kalau ini pakai buat jazz kita pakai healing aja mantap sekali Male uniform ini kalau jualan baju ini, ini sayang banget ya kok oh, iniin baju tapi kita bikin satu aja mungkin ada jualannya gitu gimana ini kita pakai aja harus ada satu oke okay. oh, yang kemarin oh dikit ya Minimal kita punya satu lah. Mungkin tadi karena yang tadi, oh ini Bram nembek, langsung dapat. Pakai helljar ternyata ini. Yo guys, guys, Wow, mantap. the flame gas, ada healing, dan ini healingnya ada dua. Mana ajalah sama aja bikin SPU uh, ada M-nya nih mantap yang medium kualitasnya ini fake brand Zetel kita harus bikin Zetel oke okay, mantap ambil air jangan lupa save dulu jangan lupa di save pasti di sini naik oh nggak belum kita pakai growbook apakah ada yang bikin Enggak ada paling ada Oh, Jazz bagus naik. Jazz naik. Dan ada funny poch, funny poch ini apa? Nih, belajar funny poch. Sini belum ada ya. Kalau yang satu lagi Niki gimana Niki? Si belum ada apa-apa. Oke deh, nggak apa-apa. Kita langsung ke Tanner lagi. Ini bisa langsung dibikin, oke. Okay, nah, ini aja, oke. Okay, Satu-satu udah di sini, kita langsung ini. Sebenarnya, kalau dijual di tempat berbeda, ini harganya sama atau beda nih. Coba ke shop dulu. Kalau misalkan ke shop, eh, mana tadi? Shop student store, store bisa dijual. Infer Mari. Oh iya jangan lupa juga ngecek di shop mungkin ada resep atau apa. Oh kan ada harus beli nih. Mantap. Pelayan Niklas apa tuh? Nggak tahu dah. Ini kalau dijual sama aja harganya. Glove Atorius susah bikinnya ini mah. murah-murah yang agak mahalan lah crack hammer crack hammer milik nikki 76 ternyata brownie hammer mungkin nanti deh lupa harus ngecek ngecek satu satu ngecek dulu tadi mendingan ke student store di bayinya ada apa coba lihat cek dan ternyata nggak ada Oh, like armor mantap, langsung beli aja. Letter, kuraisar, cuisar, cuiras, Cui mantap. Cuman uang kita dikit lagi ya. Eh, tadi yang mahal apa? Mahal ya, crack hammer. Crack hammer bikinnya kita cek aja deh. Crack hammer, apa bisa bikin banyak gitu? Kita ke Atanor dulu. Kalau bikin crack hammer niki gimana? Atanur. Crack hammer. Oh pantesan, ini juga mahal gila. Mahal mahal Oh. Yang paling murah, yang paling gampang bikinnya apaan? Coba. Kita cek dulu deh. Oke okay, teman-teman Tadi udah jual-jual Dan ternyata Tadi ngejual helljar Yo karena yang paling gampang dibikin itu helljar, kalau yang lain agak susah. ada poison sama apa ini. kalau dipikir-pikir, tapi kalau misalkan kalian tahu yang lebih murah apa, jadi nggak bikinnya gampang dengan harga jualnya juga gampang lah, ya. ini banyak lando, mungkin lando kita jual aja nanti. Dan uang kita ternyata baru seribu Masih kurang Kita langsung dulu ke ini aja Ke kafetaria. Kita ke kafetaria, Harus beli resep dulu Nani? Jangan lupa beli resep Oke okay, 120% fluid Stick Bikin stick Oke okay, mantap banget Mudah-mudahan bikinnya juga gampang ya Terus yang mau dijual Tadi itu apa Lando Nah ini Lando lumayan nih Banyak Banyak gampang ini gampang diambil ya Mungkin ambil tuh 5 aja Lumayan dapat 1000 sekarang Terus apalagi yang gampang diambil ya sebenarnya sayang banget, soalnya fungsinya banyak, Crimson Filter ini susah dibawa, susah banget dicari, One Armor juga susah, jangan salt itu harus banyak banyak mancing, jadi kalau misalkan kita mungkin harus banyak mancing, Police Powder susah bikinnya, Eternal Tanki apalagi susah. Zetal. Zetal 22. Ini bahannya apa nggak tahu. Oke, okay, lumayan lah Kita cek langsung ke workshop. Oke, okay, langsung dapet resep baru. Resepnya mantap sekali. Jangan lupa di-save nah, di ini ya. Takutnya rekaman gagal kayak kemarin pas part 7 itu kurang bagus kualitasnya. Mohon maaf teman-teman ya karena udah dibikin ya mau gimana lagi nggak bisa ngulang oke okay, ini udah ada 120% fruit oh pakai tangerin oke okay, tangerin lando dan godmil pakai susu oke okay. save dulu jangan lupa episode satu dan jadilah jus buah oke okay, jus buah ini jus buah ini nggak tau nih ya ini ada tanda cuman pakai spinach herb kayaknya. Nanti deh. Cuman spinach herb kita masih kurang ya, teman-teman. Nanti aja kita cari. Ini yang 120% rate. Jadinya apa nggak tahu, ini masih susah harus pakai Tiger Blowfish Silver thread masih belum. Black Powder masih belum. Eh Zettel. coba lihat cek zetel oh nggak, lumayan susah ini ya. Carrot, Old Dutch oke okay deh, nggak apa-apa. Jangan lupa ambil air, lumayan air. Oke, okay, cek itu. Eh, lupa mau ke Atanor Eh, salah kan? Oke, okay, mohon maaf mungkin di part ke 8 ini kita hanya ngejual-ngejualin ya. Jual, Jual barang, lalu buat equip-equip juga buat temen-temen kita. Uh, banyak hal yang harus dibikin. Oh, ini nih yang tadi kita dapet: player nickel. Uh, ini jadi berapa abang? Uh, langsung berubah mantap cuman ini harus pakai dragonborn oh nanti ini belum bisa kalau sekarang mantap banget oh ternyata ini dia terfibernya kualitas kecil mungkin kita harus dapat dulu yang kualitas bagus ya teman-teman mungkin nanti kita bikin dia fibernya dulu nanti Nilai uh Mantap Bisa dan Gak ada lagi Oke okay, teman-teman oh. langsung Kita ke ya, Baru kita bikin yang Kualitas bagusnya dulu Baru nanti kita kesini lagi Oke okay, langsung. Oke okay, kita bikin dulu. Oke okay, mantap di sini ada Dev plus Res yang medium ya teman-teman. Mantap dan ada pretty Jadi pretty itu buat apa nggak tahu? Kita langsung aja deh. Kita bikin dulu ke Atanor. Terere, teret, teret, teret. Oke, okay, Oke, Fialnekal. Pakai dietery ya. Poison from poison oh, enggak. Ini aja pakai dietery. Pakai karot aja, tuh dan ciprus. Cekidot. Uh, Neckel, mantap. Dan di sini belum ada event. Udah yang pakai yang M-nya aja. Mantap. Apakah ada yang lain di sini? Oh, ini bahannya udah belum dapat ya. Oh, ini Modern Club. Ini belum dapat bahannya. Letter Quirras. Oke okay deh. Oh, ini bisa pakai ini ya. Mantap. Semuanya pakai alternate ininya pakai ini aja uh mantap lightning defend dan sp mantap oke okay, apalagi yang belum ini astral virusnya belum ada apakah ada yang baru monster Choco belum ada. Oke, okay, mungkin ini sampai sini dulu ya. Langsung grow book mungkin ada yang naik. Pen mana Pen? Oh, mantap kali. Dapat jurus baru pasti. Gila, 1000. Blade Pila viral. Oh, punya jurus baru cek langsung yang lain enggak ada yang naik di sini oke belum ada mantap Oh uh. bisa ngeblok mantap banget ini bikin apa nggak tahu Oke mungkin itu aja kenaikan untuk paint mantap banget kita langsung aja jangan lupa mungkin di sini harus cari-cari bahan juga ya teman-teman terus bikin-bikin barang ya oke mantap jiwa ini kira-kira harganya berapa yang 120 ribu Fruit. Kita ke Ini dulu deh Kafetaria. Mohon maaf teman-teman Kalau misalkan bosannya untuk part kali ini Karena di part kali ini mungkin untuk Menguatkan karakter kita juga Nani? Uh 98 Lumayan ini Cuman kita harus pakai buah-buahan Minumannya mahal Mantap Cuman harus pakai buah Lebih mahal dari yang lain Oke deh Mungkin kita nanti jual Minuman buah 120% Fried ini ya Ini susu dan buah 98 Kalau kita beli susunya berapa 20 murah cuman kita harus cari buah-buahannya ya teman-teman buah-buahannya ya, ya kita lihat dulu yang 120% fruit Berarti kita harus banyak banyak ke Deheg ya. Karena di sana banyak Lando juga. Oke deh mungkin kita ke Deheg dulu aja. Oke, sambil naikin up karena kan masih banyak apa isi 1014. Mungkin kita sambil cari bahan, kita bisa jualan jus buah. banyak yang seperti ini, uvin uvin, banyak uvin di sini, ya, orang di situ pohon. oke kita cari jalan mungkin ada sesuatu ga? ternyata cuman sampai sini doang, Gak ada jalan yang lain. Oke, mungkin kita langsung aja kembali Kita langsung ke workshop Jangan lupa di save Langsung di save aja Mantap, kita langsung aja ke sini Beuh, Ini nih yang paling mantap Cuman kita harus beli ya ini ada spinach herb cuman harus ke living forest tapi nanti aja kita beli tangerine agak banyak mungkin ya tangerine sama goat milk ya lando banyak tangerine sama goat milk tangerine oh ternyata mahal di sini dengerin mahal. Bu, wow. pantesan aja es buahnya agak mahal. Ya wes lah, nggak apa-apalah. Yang penting uang kembali dulu lah kalau sekarang. pantesan aja, tapi gampang di gampang di ini sih. Gapapapalah Ini ada yang udah bisa nih Oh ini Mantap Lando Tiger Blowfish Dan God meal. Oke okay, langsung aja Oke okay, kita dapat Red Soup dengan kualitas 100 Mantap Kira kira ini Red Soup apa kok apa gimana kita lihat aja masih belum masih belum black powder belum ada stick oh ini stick world meat sama Oke okay, dari stick dapat sesuatu. Oh, ternyata ini pasti ke sekolah niki. Mungkin kita dapat resep baru lagi. Okay, kita dapat boiled fish coba cek lagi boiled fish oh susah harus ada radis oke okay, deh langsung save aja oke okay, kita cek aja langsung di ataru apakah ada yang baru kita cek gerobok mungkin ada yang naik gitu enggak ada enggak ada yang naik oke okay deh oke okay, teman-teman mungkin sampai sini saja M mungkin membosankan ya kalau misalkan ini mohon maaf kalau misalkan sampai membosankannya karena untuk part 8 ini lebih banyak ke mencari resep baru ya terus naikin status dan banyak banyak beli bahan oke mungkin sampai sini aja untuk part 8 mohon maaf banyak kekurangannya langsung komen like subscribe jangan lupa oke langsung aja thanks for watching